terjemah kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad Alaihi Wasallam tentang kematian. Orang cerdas adalah orang yang rendah diri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, dan orang lemah adalah orang yang mengikutkan dirinya pada hawa nafsunya dan berangan-angan atas Allah, hadis riwayat Al-Tirmidzi, Ibnu Majah. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu mengingat kematian, Hadis Riwayat Tirmidzi, Nasai, Ahmad dan Ibnu Majah, nomor 4 258. Dalam riwayat lain yaitu riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim terdapat tambahan. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian, karena sesungguhnya tidaklah seseorang mengingatnya di waktu sempit kehidupannya, kecuali akan menghilangkan kesempitan hidupnya dan tidaklah seseorang mengingatnya di waktu lapang, kecuali akan menyempitkan keluasan hidup atas orang itu, diriwayatkan oleh etabrani Tabrani dari Anas bin Malik. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah munculnya kematian yang tiba-tiba, hadis riwayat at Tabrani. Kematian mendadak itu ketenangan bagi orang beriman dan murka bagi orang kafir, hadis riwayat Abu Dawud, Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari para hambanya, akan tetapi Allah mengangkat ilmu dengan mematikan para ulama. Ketika tidak tersisa lagi seorang ulama pun, manusia merujuk kepada orang yang bodoh, mereka bertanya, maka mereka orang yang bodoh, itu berfatwa tanpa ilmu. Mereka adalah sesat dan menyesatkan. Hadis Riwayat Imam Bukhari, dalam hadis dari Abu Musa al asyari Nabi Alaihi Wasallam bersabda, Apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikat, Apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Mereka menjawab, Ya, Allah bertanya lagi, Apakah kalian mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, Ya, Allah bertanya lagi, Apa yang diucapkan hambaku? Malaikat menjawab, Dia memujimu dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kemudian Allah berfirman, Bangunkan untuk hambaku satu rumah di surga. Beri nama rumah itu dengan baitul hamdi, rumah pujian. Hadis riwayat Tirmidzi 1037, Ibnu Hibban 2948 dihasankan al Albani dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jika ada seorang Muslim yang tiga anaknya meninggal, maka dia tidak akan masuk neraka. Kecuali karena membenarkan sumpah! Hadis Riwayat Bukhari 1251 dan Ahmad 7265, dalam riwayat lain disebutkan, selama anak itu belum balik." Hadis Riwayat Bukhari 1248. Kemudian, dalam riwayat lain, dari Anas bin Malik Rodiaullohu Anhu, Nabi Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim yang ditinggal mati oleh tiga anaknya, yang belum balik, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmat yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari 1248 dan Nasa'i 1884. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang ditinggal mati tiga anaknya yang belum balik, maka anak itu akan menjadi hijab, tameng baginya dari neraka atau dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari bab 91 termasuk bayi keguguran, yang meninggal dalam kandungan, dari Muas bin Jabal Raudyallahu Anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya janin yang keguguran akan membawa ibunya ke dalam surga dengan ari-arinya apabila ibunya bersabar atas musibah keguguran tersebut hadis Riwayat Ibnu Majah 1609 dan dihasankan Al-Munziri serta Al-Albani. Orang beriman meninggal dengan kening penuh keringat. Hadis Riwayat Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal juga meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik Rodiyallahu Anhu, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Barang siapa senang bertemu dengan Allah, maka Allah senang bertemu dengannya, dan barang siapa tidak senang bertemu dengan Allah, maka Allah tidak senang bertemu dengannya. Para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, kami semua tidak menyukai kematian, Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, Bukan itu yang aku maksud, namun seorang yang beriman apabila menghadapi Sakaratul maut, maka seorang pemberi kabar gembira utusan Allah datang menghampirinya seraya menunjukkan tempat kembalinya hingga tidak ada sesuatu yang lebih dia sukai kecuali bertemu dengan Allah. Lalu Allah pun suka bertemu dengannya. Adapun orang yang banyak berbuat dosa, atau orang kafir. Apabila telah menghadapi Sakaratul maut, maka datang seseorang dengan menunjukkan tempat kembalinya yang buruk, atau apa yang akan dijumpainya berupa keburukan. Maka itu membuatnya tidak suka bertemu Allah, Hingga Allah pun tidak suka bertemu dengannya, hadis riwayat Ahmad. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal, hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Dari Abdullah bin Umar Raudiahullohu anhuma, dia berkata, Rasulullah Wasallam memegang pundakku, lalu bersabda, Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah seorang yang asing, atau seorang musafir. Dan Ibnu Umar mengatakan, Jika engkau masuk waktu subuh, maka janganlah engkau menanti sore. Jika engkau masuk waktu sore, maka janganlah engkau menanti subuh. Ambillah dari kesehatanmu untuk sakitmu dan ambillah dari hidupmu untuk matimu." Hadis Riwayat Bukhari nomor 5937 dari Abi Hurairah radhiyallahu Anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis tersebut. Dan dalam hadisnya Abu Hurairah terdapat kata, Wahai malaikat maut, engkau adalah bagian dari makhlukku, kuciptakan kamu ketika aku melihatmu maka matilah, kemudian malaikat maut tidak hidup selamanya hadis riwayat al-madini dari Muhammad bin Kab al kirodzi berkata telah sampai kepadaku bahwa orang yang meninggal paling akhir dari makhluk adalah malaikat maut dikatakan kepada malaikat maut Wahai malaikat maut matilah kamu dengan mati yang tidak akan hidup lagi setelahnya selamanya Muhammad bin Kab berkata Lalu malaikat maut menjerit dengan jeritan yang jika penduduk langit dan bumi mendengarnya maka mereka meninggal dunia sebab kaget, kemudian malaikat maut mati, kemudian Allah Ta'ala berfirman, Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi maha mengalahkan Quran Surat Al-Mu'min 40. 16. Hadis Riwayat Ibnu Abid Dunya Perbanyaklah mengingat-ingat sesuatu yang melenyapkan segala macam kelezatan, kematian, hadis riwayat at tirmidzi Orang yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati, mereka itulah orang-orang yang cerdas, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya kematian ada masa sekaratnya, hadis riwayat Al-Buhari, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati, sudah mencukupi bagi orang yang mendengar dan melihat. Alangkah bagusnya ucapan orang yang berkata, Ingatlah mati niscaya kau akan peroleh kelegaan, dengan mengingat mati akan pendeklah angan-angan! Suatu hari ada seorang yang bertanya, Tatkala mengingat surga dan neraka engkau tidak menangis, mengapa engkau menangis ketika melihat perkuburan? Usman pun menjawab, Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Alaihi SAW bersabda, sesungguhnya liang kubur adalah awal perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat dari siksaannya maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun jika ia tidak selamat dari siksaannya maka siksaan selanjutnya akan lebih kejam. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah, la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Talkinkanlah, tuntunkanlah, orang yang akan meninggal di antara kalian dengan bacaan, La ilaha illallah, hadis riwayat Muslim. Ambillah lima perkara sebelum lima perkara. satu, Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. dua, Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. tiga, Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu empat masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. 5 hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Cukuplah kematian sebagai peringatan. Berharga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Ingatlah kematian dalam salatmu karena jika seseorang mengingat mati dalam salatnya, maka ia akan memperbagus salatnya. Solatlah seperti solat orang yang tidak menyangka bahwa ia masih punya kesempatan melakukan solat yang lainnya. Hati-hatilah dengan perkara yang kelak malah engkau meminta uzur, meralatnya karena tidak bisa memenuhinya.